Fuck. Uh -huh. Kepada Nabi Allah Muhammad SAW Nabi yang menjadi contoh bagi kita semua Nabi yang menjadi contoh bagi kita semua Menjadi suri taburanan Sekaligus menjadi rahmat bagi seluruh alam dan isinya Jadi itu Nabi Muhammad Al iyan yiyo al di agama Islam dia meninjau di pinawang, itulah sehingga kita dapat menganut agama Islam. Nah, jadi patut kita memberikan salam kepada Nabiullah Muhammad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum melangkah dari pembelajaran, eh, saya tanya dulu, bagaimana sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi eh, Apa yang kita pelajari hari ini Yaitu Masalah materinya Yaitu berwudu. Ah, Sebelum kita lanjut Saya tanya dulu nak Lúc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 Kenapa kita harus berbundut? Nah, kenapa kita harus beruduk? Karena kita mau sal salat. Salat, ya, ya? Jadi, ee, baik. Hmm, sebelum kita melangkah dari kegiatan inti, maka ee, saya mengabsen dulu, nak ya? Saya mengabsen dulu. Saya absen dulu. Saya cek. Karena sebentar. Uh, tetap ada uh, ada tugas itu sebentar saja, ya. hmm, dari baik seperti tiara ya biasa, Adelia, hadir pak, ya, Andini, hadir pak, ya, Asril Abadi, hadir pak, Abdul Rahman. Nur hadir Nur Faisa, Hadi, Nur Tika, Hadi, Putri Ayu Anggraini, hadir Baik. Sekarang kita belajar tentang berwudhu dengan lagu ya, berwudhu. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di dalam beribadah. Yang harus kita ketahui nanti itu bagusnya agama Islam. Nah, itu bagusnya agama Islam ya. Karena agama Islam itu memberikan pelajaran yang tidak berubah-ubah. Ah, jadi baik. Sebelum kita melangkah dari uh, materi sebagaimana cara ada ya. Bapak selalu mengingatkan si untuk kita harus berdoa. Ah. Nah, siapa anak Siapa? Nah, siapa? Oh, iya. coba. Eh, ah. ya. ya. Bismillah. -bis. hati dengan menyebut nama ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah tambahkanlah ilmuku, ilmuku dengan tambahkanlah ilmuku tujuan pembelajaran itu benar bagaimana kita harus bisa melaksanakan wudhu dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam ya ini tujuan pembelajaran adalah bagaimana kita mampu bisa melaksanakan air sembahyang yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.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 air hujan, apalagi air sungai air telaga nah, seperti itu yang dimaksud nah, ada itu air suci bersih tapi tidak mensucikan tidak boleh dipakai dengan tidak sembahyang yang mana? Sure. seperti air kelapa bersih kan? tapi tidak boleh dipakai dengan tidak sembahyang nah, air teh bersih andaikan itu tidak bersih air teh saya mau minum Nah, air panas, bersih, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, makanya air yang bisa dipakai berwudu adalah air yang suci dan yang dapat mensucikan. Ya, ya, Jadi, beberapa tata cara ketentuan di dalam berwudu Perlu anak-anak dipahami -anak ya. Nah, perlu anak-anak dipahami -anak di dalam berwudu ada namanya syarat wudu Syaratnya tenang asana gunakan tenaga kaki. D. Ah yang pertama nah, perlu dipahami syarat-syarat wudu itu pertama orang yang beragama is orang yang beragama is Islam. Islam. Kenapa orang beragama Islam? Karena itu itu untuk kita sembah kan? yang di luar agama Islam kan tidak sembah. Tidak sembah lain caranya beribadah. Yang kedua, mumayyiz. Yang dikatakan mumayyiz adalah orang yang sudah bisa membedakan yang mana baik dan yang mana yang tidak baik. Itu namanya mumayyiz. Nah, yang ketiga Tidak berhadas besar, Tapi kan di antara kita, kita nak? Belum nah, nah, Yang keempat Menggunakan air suci Dan mensucikan Seperti ini Bapak yang jelaskan tadi Yang mana itu air suci dan mensucikan Seperti air sumur Dan sebagainya nah, Yang terakhir Tidak ada yang Menghalangi jadi ini untuk penanganan kita di Desa Melayang, yang sebenarnya di jangan sampai kita pakai baju dengan panjang, dibuka dulu kancing dan dibuka baru dikasih naik baju. Jangan lupa langsung juga isi dibasahi kalau tidak baik. Hmm. Pertama, rasa rajwa. Yang kedua, <tuh> yang kedua tidak sesuai dari tuntunan tata cara pelaksanaan berwudu, punak sarat wudu. Yang kedua yang perlu diketahui. diulan ya coba sama-sama untuk Yang kedua, membasuh muka. Hadirin nah, kita tahu kenapa bahasa ini ya? Ah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Ini mayanya, mayanya nadi, buaya mayanya sampai siku rata. Nah, diperhatikan itu nah, ya. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Ah, itu sebagian kepala nah yang nah. dimaksud ubu, uh -uh. ubu, kemudian ah setelah itu ya bisa bisa nah eh, disunatkan misalnya ini air ambil air nah eh, ambil air eh, baru gini tiga kali eh disunatkan itu Di mis basahin karena hidup suku karena nggak deh ya disunatkan itu sedikitnya tambah yang lalu berikutnya rutun yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai rata. nah ini. Ni kucing nipunangalle je sembahyang di mana-mana ya, itu biasa ada orang. Tidak lekan tiba-tiba ini padahal tidak boleh enggak caranya mengambil air dulu. Di ale angkat, di angkat kaki, di, diangkat di, di, celana, dibersihkan. Ini misalnya, dunian, di saya ingin nangannya di celana apa kaki nanti ini ini. Duku-duku di luku -luku, adik. Ini kasih basah, kasih rata sampai di belakang karena pundang dada kan jatuh tiba-tiba kami ya. jawab di belakang tidak basah makanya tidak sempurna melaksanakan dengan tertik -ter apa ini tertib tertik? -ter berurutan anda kasih letik-letik kan nah kasih kari kumah-kumah bongki nama 645 645 tanpa salah nah makanya yang dikatakan kecil itu adalah secara berhubung kemudian yang ketiga sunat-sunat dalam udu. Nah, sunat-sunat dalam uduk disunatkan kita nak kalau anggil kayak sembahyang pertama sebelum kita berhubung kita disunatkan membaca basmala yang kedua kita disenapkan menggosok-gosok gigi Siapa tahu Ada sisa-sisa makanan dan minuman yang tersimpan Supaya bisa tidak menghalangi bulu Supaya tidak bersih Yang ketiga Mencuci kedua telapak kanan Dia Kedua telapak kanan nah ini. Ini Maksudnya, tidak nah, bisa diberi ya telapak kanan Tidak nah. nah, bisa di matawa Yang keempat, berkomor-komor berkumur-kumur sambil membersihkan kedua lubang hidung. Ah, yang keenam, mendahulukan bahagian anggota tubuh bahagian kanan. Nah, itu yang saya maksud tadi. Yang saya jelaskan tadi nyalir. Biar yakin, karena kayak ini terlalu memperkanan pak. Bukan salah, harus kanan dulu nyalir, kanan. Dan yang terakhir. Yang ketujuh, disunatkan membaca doa. Doa setelah meruduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma rahmah ja'alni minat tawibina. Wa ja'alni minat muntah takfirin. Wa ja'alni ibadibas salikin. Ayah menuju. Baca, menarik, dan tanda, dan semak Lepas kita wajahkanan Baru kita beranjak dari tempat Perhampilan wudhu itu Kita menuju untuk selanjutnya Nah, itu Ada hal-hal penting di pahamian Di dalam berwudhu Ini yang, ini Hal-hal yang dapat Membatalkan wudhu Ingat, buang air kecil, atau apa namanya itu? Ke kecil Buang angin, apa namanya? Sentuh uh, BAD, atau buat air besar, apa namanya itu? Bera, Bera. Ya, mau nyentuh dubur Dubur? Ah, Sentuhin juga dubur, karena dengan tangan itu tidak Boleh Batal ya. <tuh> Selanjutnya tidur. Nah ini biasa ikut lihat kalau di dalam masjid itu ini orang yang tidak paham tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Pasti lagi matanak Kena maca eh hut bayak. sudah berwudhu atau berceramah ada orang berceramah dia itu di belakang begini, begini. Nah Kalau betul-betul dia lupa ingatan Tertidur Maka hukumnya ia harus mengambil wudhu Kembali bagi sasaran Karena hukumnya apa? Ah. Yang keenam Yang terakhir Yang dapat membatalkan wudhu Yaitu Hilang akal karena mabuk Atau gila Nah pingsan Hilang akal itu namanya, Maka dia wajib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 setelah kita mau berdoa setelah kita berdoa membaca basmalah maka yang pertama dilakukan adalah mencuci tangan setelah mencuci tangan kita berdoa sambil membersihkan kedua lubang itu ah itu jadi ini urutan urutan berdoa seperti yang saya berikan Penjelasan. Ada tugas kelompok minggu lalu yang saya berikan, ayat. Ah, kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok 3 Sebentar, saya akan periksa siapa yang terbaik caranya membuat gambar tentang urutan beruduk Mana kau satu tugasnya? Coba kesini, bawa kesini, nak. Kau satu tugasnya? Aku itu nak. Kau satu, kau satu itu itu itu. Eh, mana kau satu itu tugasnya? Iya mana? Oh ya bawa sini, nak. Ya bawa sini. Bawa sini, naik sini. Iya, nah, ya. ini naik. Nah, tidak pernah ngisi bahasa mentah, bahasa ini saja kayak. Ini kau pas satu nak? Ya. Nah, sebentar, saya akan uh, menilai. Saya akan memberikan nilai yang mana paling baik kelompok mana, tugas, kan? ya. mana tugasnya? Iya. Mana tugasnya kelompok dua? Oh iya bagus tauwei ini cantik tugas kelompok dua. Yang mana kelompok tiga? Iya. Mana kelompok tiga? Iya. Oh iya iya bagus mak iya. Uh, siapa yang bisa memperagakan uh, satu orang di sini? Caranya mengambil air sembahyang. Pertama-tama, uh, saya panggil dulu untuk keras biar uh, ya, bagaimana caranya? Uh, Pertama-tama, mengambil air sembahyang. Entahlah. Uh, Barang ini kan demonstrasi, demonstrasi dulu ini Nah ini, sekarang di sini ya. Ya, bagaimana pertama-tama, nah, angkat ya. iya kanan iya. iya. oke. Setelah itu ya itu contoh salah satu contoh, iya, iya. Uh. bagus. Nah, lihat itu teman-teman, ya. Nah ini kita ganggu. Jadi penanggalnya tidak kesepayana, ya di mana saja di rumah atau di masjid. Kami ini cara kalau yang harus bagian kanan, lihat di sejarah. Iya, iya, nah, iya ya, ya, dikasih naik payung. Kalau perempuan, -perempuan dikasih naik begini ya apa ya bohong apa jilbab hmm. kalau bahasa dulu itu orang kampung na bongong bohong nah, iya bagus ya kalau sudah berdoa atas kita membaca mengambil air wudhu di kita berdoa berdoa apa pertanyaan bis bisa Bismillahirrohmanirrohim ashadu anla Ilaha illallah, wa Sebagaimana penjelasan materi bahwa minggu lalu, sekarang kita akan sampai pada Materi praktek, nah ya, jadi sebelum praktek, Bapak Guru akan memberikan contoh, memperagakan, memperlihatkan lebih awal bagaimana cara berwudu dengan baik, benar, dan tertib. Nah, sebelum berwudu, kita membaca doa berwudu. Ada namanya doa berwudu, ya.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 kalau setelah mengusapkan kepala, sebagian air dari kepala begitu, nak, Nah, kita masuk lagi ke, ke, dibersihkan, ke dua telinga, lubang -lubang telinga. Dibersihkan kedua telinga. Lubang-lubang telinga dibersihkan. Setelah itu, baru membersihkan kedua kaki. Sampai mata kaki. Rata. Ini karena mata kaki. Nak, dalam pembelajaran itu minggu lalu. Pernah saya jelaskan? Ini karena mata kaki.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 jadi kalau pulang kubil rumah ya Ini sebentar mau bulu-bulu Emangnya kita nyesambah nak Bagaimana mengambil air bulu yang benar nah, Tuh Jadi Sebagai kesimpulan nak ya Oke, kesimpulan dari materi ini Adalah bagaimana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 maupun surat sunatnya terlebih itu hal-hal yang dapat meletakkan dulu sebagai saran saya nak rajin-rajinlah belajar di rumah, ya apalagi dalam keadaan seperti ini tatap muka pembelajaran kita di sekolah yang begitu terbatas dimana-mana jadi kalau bukan kita yang akan menyadari diri kita untuk mau belajar, mau mengetahui Kalau kita tidak mau belajar Bagaimana kita kira-kira kehidupan ke depan Ya, Jadi, utamanya dalam pelajaran pendidikan agama Saya selalu, makanya itu di kelas 4, 5, dan 6 saya sudah buatkan itu rubrik penilaian tentang salat berjamaah. Saya sudah berikan tugas setiap waktu di mana kamu salat di masjid apa kamu salat kamu salat apa siapa nama imam siapa yang imam pada saat kamu ikut berjamaah di masjid ya? kemudian yang terakhir tanda tangan imam siapa imam di situ kandatangan yang naik imam yang parah di belakang buku kegiatan ya? Di mana saya selalu memberikan kegiatan bagi siswa kelas 4 5 dan 6 mengapa saya tidak kasih kelas 1 2 dan 3 karena dia itu nak masih kecil, berarti masih dia har, harus memahami dulu dari awal itu materi, baik tentang materi wudhu, baik tentang materi sorak apa dan lain sebagainya. Tidak orang belajar belajar belajar, tidak ada ruginya nak orang belajar. Guru tidak akan pinta kalau dia tidak belajar. Saya nak, seperti kami juga dulu Saya sering dipukul oleh guru Dimarahi bapak ibu kalau tidak sholat Nah itu kebaikannya Kembali kepada diri kita sendiri nak Dan ingat, bahwasanya ketika kita mati nanti Tidak ada yang diperiksa di hari kiamat nanti yang pertama-tama adalah Amal sholat kita Amal sholat kita Kalau sholat kita diterima Maka semua amal kebajikan Yang pernah kita lakukan Ikut di belakangnya Jadi, kalau amal sholat kita Ditolak Maka apa yang pernah kamu lakukan Seperti Di dalam lemari Kaca tebus Oh kuliah dimasuk Di dalam ya paharaku itu di dalam bahasa aku itu di dalamnya yang pernah bersumpahnya tapi tidak bisa aku ambil kenapa? tidak ada kuncinya itu lemari sholatul hifbaul Jangan sampai yang waktu 4 kuncinya ini mana suruh surga Salat itu adalah <tuh> kunci surga jadi baik, -baik nah, uh, setelah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 Keberkahan di dalamnya untuk bermanfaat bagi diri kita dan orang lain Amin. si Baiklah, kita akan uh, Sebelum saya ini Saya berikan tugas Tugasnya nak, Tulis di rumah Tulis di rumah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 Siapa yang terbaik? Itu saya akan berikan hadiah khusus dari saya. Oke, okay. baik. Setelah pelajaran selesai, maka selesai pula akan yang pertama hari ini bergaham dan manfaatnya. Baiklah, marilah kita bersama-sama membaca doa untuk menutup pembelajaran ini. Doa sebelum belajar setelah belajar siapa yang di sana coba batyara iya nah di sini nah sini sini nak. sini, sini. setelah pelajaran selesai maka marilah kita bersama-sama menutup dengan membaca doa doa diulang